6 Cara Diet Cepat Kurus Dalam Satu Minggu Moms pasti ingin punya tubuh langsing dan ideal. Biasanya, untuk mendapatkan hal tersebut Moms akan mencoba berbagai macam jenis diet dan olahraga. Cara diet cepat kurus dalam satu minggu merupakan pilihan favorit Moms saat akan menurunkan berat badan. Hal ini memang terlihat mustahil, tapi bukan berarti tidak dapat dilakukan. Namun, Diet yang dilakukan dalam waktu singkat memiliki risiko kenaikan berat lebih cepat. Selain itu, cara diet cepat kurus dalam satu minggu ini juga tidak disarankan untuk penderita gangguan makan. Singkatnya, cara diet cepat kurus dalam satu minggu bukan solusi yang sehat untuk jangka panjang dan tidak bisa berkelanjutan. Penurunan berat badan yang cepat bukanlah penurunan lemah di tubuh melainkan air. The American Journal and Clinical Nutrition menyebutkan lemak tubuh tidak mungkin dibakar lebih dari 4,5 kg dalam satu minggu. Sebaliknya, penurunan berat badan yang cepat menurunkan kadar insulin dalam tubuh dan membuang kadar glikogen dalam tubuh. Kadar insulin yang berkurang juga membuat ginjal melepaskan natrium berlebih penyebab penurunan retensi air. Cara kerja diet cepat kurus dalam satu minggu Cara diet cepat kurus dalam satu minggu juga disebut military diet. Diet ini dibagi menjadi dua fase dalam periode tujuh hari. Untuk tiga hari pertama, moms harus mengikuti rencana makan rendah kalori untuk sarapan, makan siang dan makan malam. Tidak ada camilan di antara waktu makan. Total asupan kalori selama fase ini kira-kira 1100-1400 kalori per hari. Jumlah ini jauh lebih rendah daripada rata-rata asupan orang dewasa. Tetapi moms dapat memeriksa kebutuhan kalori dengan alat khusus. Selama empat hari tersisa dalam seminggu, moms didorong untuk makan sehat dan terus menjaga asupan kalori tetap rendah. Para pendukung diet tersebut menyatakan bahwa moms dapat mengulangi diet tersebut beberapa kali sampai mencapai berat badan yang ditargetkan. Cara Diet Cepat Kurus Dalam Satu Minggu Jika moms tetap ingin menjalani cara diet cepat kurus dalam satu minggu dengan beberapa program berikut ini, tapi tetap perlu diingat ya moms, program ini bukan solusi untuk jangka panjang. 1. Makan sedikit karbohidrat dan lebih banyak protein tanpa lemak. Diet rendah kalori merupakan salah satu cara diet cepat kurus dalam satu minggu. Diabetik Medicine A Journal of the British Diabetic Association menjelaskan diet rendah karbohidrat sangat efektif untuk menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan. Penurunan asupan karbohidrat dalam jangka pendek juga dapat mengurangi berat air dan kembung. Hal ini membuat berat badan lebih cepat turun dalam hitungan hari. Selain itu, konsumsi makanan kaya protein dapat membantu mengurangi nafsu makan sekaligus meningkatkan metabolisme. Moms bisa mengurangi karbohidrat dan gula secara drastis jika ingin mengurangi berat badan dalam waktu singkat. Ganti karbohidrat dengan sayuran dan tingkatkan asupan telur. Daging tanpa lemak dan ikan. 2. Hindari makanan yang diproses. Cara diet cepat kurus dalam satu minggu yang bisa moms lakukan adalah menghindari makanan olahan. Karena makanan yang diproses mengandung lemak yang lebih banyak dan meningkatkan nafsu makan. Moms sebaiknya konsumsi makanan utuh dengan kandungan protein tinggi seperti daging tanpa lemak atau telur. Sayuran rendah karbohidrat dapat mengenyangkan walaupun jumlah kalorinya tidak banyak. 3. Kurangi jumlah asupan kalori. Mengurangi asupan kalori harian juga disebut sebagai cara diet cepat kurus dalam satu minggu. Moms bisa melakukan berbagai langkah ampuh untuk mengurangi jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh. Cara mengurangi jumlah kalori juga cukup mudah lo Moms. Pertama Moms dapat menggunakan alat penghitung kalori untuk memeriksa jumlah kalori dan nutria yang Moms konsumsi. Selanjutnya. Moms kurangi cemilan dan jangan konsumsi apapun setelah makan malam. Hindari bumbu dan saus yang tinggi kalori. Ganti makanan harian dengan sayur dan batasi jumlah karbohidrat seperti tepung dan lemak selama satu minggu. Pilih protein tanpa lemak seperti ayam dan ikan. Moms juga hindari minuman seperti teh, kopi atau soda yang mengandung banyak gula. Sebaiknya. Moms mengganti minuman dengan air putih atau protein shake sebagai asupan tambahan selama menjalani diet dalam sepekan. 4. Olahraga Lebih Sering Olahraga adalah salah satu cara terbaik untuk membakar lemak dan memperbaiki penampilan. Latihan Ketahanan Seperti angkat beban dapat menjadi cara diet cepat kurus dalam satu minggu sama seperti latihan aerobik biasa. Selain itu, Latihan ini dapat membantu menambah atau mempertahankan masa dan kekuatan otot. Latihan ketahanan seluruh tubuh juga merupakan metode yang bagus untuk menurunkan simpanan karbohidrat tubuh dan berat air, yang dapat menyebabkan penurunan berat badan secara tajam. Mengangkat beban juga dapat melindungi metabolisme dan kadar hormon yang seringkali menurun selama diet. 5. Tingkatkan aktivitas harian. Untuk membakar kalori ekstra dan menurunkan berat badan dapat dilakukan dengan meningkatkan aktivitas harian. Faktanya, jika Moms aktif sepanjang hari dapat menurunkan risiko obesitas dan membantu proses penurunan berat badan tanpa harus berolahraga. Perubahan gaya hidup sederhana seperti berjalan kaki atau bersepeda ke tempat kerja, naik tangga, berjalan-jalan di luar lebih banyak berdiri atau bahkan membersihkan rumah dapat menjadi cara diet cepat kurus dalam satu minggu lomoms. 6. Intermittent Fasting Cara diet cepat kurus dalam satu minggu juga bisa dengan intermittent fasting. Program diet yang belakangan sedang disukai oleh para selebriti ini terbukti efektif menghilangkan lemak di dalam tubuh. Pembatasan waktu makan dipercaya dapat mengurangi asupan kalori dalam waktu singkat. Ada banyak protokol yang berbeda. Seperti puasa 16 jam dengan jendela makan 8 jam, atau puasa 20 jam dengan jendela makan 4 jam. Moms yang ingin mencoba cara diet cepat kurus dalam satu minggu dapat mencoba rekomendasi menu sehat berikut ini. 1. Hari 1 Ini adalah rencana makan cara diet cepat kurus dalam satu minggu untuk hari pertama. Jumlahnya sekitar 1.400 kalori. Sepotong roti panggang dengan 2 sendok makan selai kacang setengah buah jeruk bali, secangkir kopi atau teh opsional, sepotong roti panggang, setengah cangkir tuna, secangkir kopi atau teh opsional, satu porsi daging 3 ons 85 gram, dengan secangkir kacang hijau, satu buah apel kecil, setengah buah pisang, satu cangkir es krim vanila, dua, hari kedua, ini adalah makanan untuk hari kedua yang jumlahnya sekitar 1200 kalori. Sepotong roti panggang, 1 telur rebus, setengah buah pisang, secangkir kopi atau teh, satu telur rebus, secangkir keju cottage, 5 biskuit asin, secangkir kopi atau teh opsional, 2 hotdog, tanpa roti, setengah cangkir wortel dan setengah cangkir brokoli, setengah buah pisang, setengah cangkir es krim vanila. 3. Hari ketiga Inilah rencana untuk hari ketiga yang jumlahnya sekitar 1100 kalori sepotong keju cheddar satu ons lima biskuit asin sebuah apel kecil secangkir kopi atau teh opsional sepotong roti panggang satu telur dimasak sesuka anda secangkir kopi atau teh opsional secangkir tuna setengah buah pisang satu cangkir es krim vanila jangan ragu untuk minum kopi atau teh sebanyak yang anda inginkan Selama Anda tidak menambahkan kalori dari gula atau krim. Minum banyak air juga. 4. Hari Tersisa Sisa minggu ini juga melibatkan diet. Makanan ringan diizinkan dan tidak ada batasan kelompok makanan. Namun, Anda dianjurkan untuk membatasi ukuran porsi dan menjaga asupan kalori total di bawah 1.500 per hari. Demikian penjelasan mengenai cara diet cepat kurus satu minggu. Semoga bermanfaat ya moms.